Yang disukai banyak orang ataupun zodiak yang mempunyai wibawa yang pertama, selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang mempunyai wibawa ataupun yang disukai banyak orang yang kedua. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang mempunyai wibawa ataupun yang disukai banyak orang yang ketiga. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang mempunyai wibawa yang keempat. Baik, jika kaku, untuk zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu super energi yang ia dapatkan di dalam suatu kehidupan. Pertama, di dalam kategori zodiak yang pertama, selanjutnya di dalam kategori zodiak yang kedua, selanjutnya di dalam kategori zodiak yang ketiga, selanjutnya di kategori zodiak yang keempat. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan zodiak dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Zodiak yang mempunyai wibawa yang pertama adalah Seven of one ataupun 7 Tongkat secara umum Seven of one itu diartikan berusaha melakukan ataupun berusaha menghadapi semua kenyataan dengan sendiri ataupun dengan pola pikiran sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jadi di zodiak yang pertama jelas kita lihat bahwasanya zodiak yang pertama adalah seseorang yang mampu mengatasi semua masalahnya tanpa menguluh dan dengan mengandalkan dirinya sendiri serta mengandalkan kedewasaan yang ia miliki dan zodiak yang pertama juga kelihatan bahwasanya ia akan mengarungi kehidupan tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini ia akan mengandalkan kemampuan kedewasaan serta keahlian yang ia miliki di dalam suatu kehidupan dan di dalam meraih suatu kesuksesan di dalam dirinya sendiri. Di sini di zodiak yang pertama juga kelihatan bahwasanya ia akan jarang sekali ataupun bahkan tidak pernah untuk merepotkan orang lain. Ataupun ia tidak akan pernah untuk mengeluh tentang kehidupan kepada orang lain. Semua ia pendam sendiri dan ia nikmati sendiri dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Sword. Secara umum Page of Sword itu diartikan seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini zodiak yang pertama tidak akan pernah mengeluh kepada orang lain ataupun bahkan jarang untuk merepotkan orang lain di sini Ia akan menjalani kehidupan dengan caranya sendiri dan menikmati kehidupannya sendiri so, di sini mendukung dirinya yang dikategorikan seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun seorang remaja tersebut akan melihat dirinya dan akan sangat simpatik kepada dirinya dan memberikan nilai yang positif dan untuk kesimpulannya adalah the full secara umum the full itu diartikan permulaan ataupun suatu awal yang dimulai dengan kebaikan ataupun seseorang yang memulai dengan cara ataupun idenya sendiri dengan disimpulkan orang yang sedang mengembara di untuk zodiak pertama kita kata, kita kategorikan bahwasanya zodiak yang pertama sangat susah untuk mengendul kepada orang lain dan ia akan menjalani kehidupan dengan caranya sendiri dengan memaksimalkan kedewasaan ide ataupun dengan memaksimalkan tenaganya dan di sini seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun akan simpatik dan memberikan respon positif kepada orang tersebut ataupun yang dikategorikan zodiak yang pertama dan the full di sini menggambarkan zodiak yang pertama sudah dari awal dan sudah dari kecil tidak pernah untuk mengharapkan bantuan orang lain di dalam suatu kehidupan, selagi ia mampu, ia akan berusaha dan berjuang dengan caranya sendiri. Dan untuk zodiak yang pertama, itu berada di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan pertengahan Agustus. Jadi, untuk zodiak yang pertama, itu adalah zodiak Leo, zodiak yang mempunyai wibawa, ataupun zodiak yang sangat disukai oleh banyak orang lain. Selanjutnya, kita ke zodiak yang kedua, dan kartunya adalah. ten of Swords ataupun 10 pedang secara umum ten of Swords itu di, kita artikan selalu mendapat pengkhianatan di dalam kehidupan ataupun selalu dikhianati oleh orang-orang yang ia percayai dan ia tidak akan pernah mengeluh dan ia akan menikmati sebuah proses yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya dan untuk zodek yang kedua kedewasaan yang ia miliki serta Kepercayaan yang ia berikan kepada orang lain selalu berujung pengenatan sehingga di sini ia akan selalu bersabar dan ia akan selalu berusaha bangkit di dalam suatu keterpurukan ataupun di dalam suatu kehidupan yang betul-betul membuat dia sakit ataupun membuat dia trauma, dan di zodiak yang kedua ini. Ia selalu mudah untuk percaya kepada orang lain meskipun berujung pengkhianatan dan disitulah orang lain akan menilainya plus dan orang lain akan melihat dia memiliki wibawa ataupun dapat memimpin orang lain Zodiak yang kedua ini sangat rentan dengan kata-kata zodiak pemimpin ataupun zodiak penguasa dan untuk super energi yang ia dapatkan adalah Page of One Secara umum, pejsokan itu diartikan seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan disini kelihatan bahwasannya zodiak yang kedua mempunyai sifat kepemimpinan ataupun mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain meskipun berujung pengkhianatan. Di sini ia akan selalu bersabar dan ia akan selalu memecahkan masalahnya sendiri dan memikirkan solusi atas masalahnya sendiri tanpa Mengeluh ataupun tanpa bercerita kepada orang lain, namun di sini zodiak yang kedua itu sangat rentan dengan kata-kata anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, dan inilah sebagai pengobat kepada zodiak yang kedua apabila ia mendapat masalah dan sangat susah untuk mencari solusi dari masalahnya. Dan the di sini menggambarkan kepercayaan ataupun kewibawaan yang dimiliki oleh zodiak yang kedua sangat mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain meskipun berujung pengkhianatan. Dan di sini Page of one ataupun seorang anak yang usia tidak lebih dari 15 tahun adalah yang menjadi pengobat kepada zodiak yang kedua. Dan dupul di sini menggambarkan zodiak yang kedua sudah mengawali kepercayaan kepada orang lain sejak dari dulu meskipun berujung pengkhianatan. ia tidak akan pernah berhenti dan ia akan memaksimalkan Ide yang ia miliki untuk memecahkan suatu masalah, dan zodiak yang kedua itu jatuh di angka kelahiran 22 September sampai dengan pertengahan Oktober. Jadi, zodiak yang kedua itu adalah zodiak Libra yang rentan dengan kata kepemimpinan. Selanjutnya, kita ke zodiak yang ketiga, dan tentunya adalah Six of One ataupun enam tongkat Secara umum, ini diartikan pencapaian kemenangan ataupun memimpin suatu pasukan. Dan di sini, zodiak yang ketiga ini juga sangat rentan dengan kata-kata: kepemimpinan ataupun kewibawaan yang ia miliki dapat memimpin orang lain. Dan di sini, kepercayaan yang ia berikan kepada orang lain itu tidak seperti zodiak yang kedua. Di sini, kepercayaan yang ia berikan kepada orang lain secara merata ataupun secara seperlunya saja di sini ia tidak mempercayakan kepada orang lain terhadap sebuah kehidupannya ataupun terhadap masalah pribadinya di sini ia akan memendamnya dan memimpin dirinya sendiri serta memimpin orang lain sehingga orang lain menganggap dia adalah orang yang berwibawa dan orang yang sangat bijaksana dan untuk support energi yang ia dapatkan dalam adalah terkait kompetan oh, secara umumnya Kenaik of Pentacles diartikan seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan sini kelihatan zodiak yang ketiga itu rentan dengan kata kepemimpinan dan kewibawaan serta kebijaksanaan dan Kenaik of Pentacles, seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun merasa terpimpin merasa sangat senang dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh zodiak yang ketiga dan full di sini kita gambarkan zodiak yang ketiga sudah biasa ataupun sudah terbiasa dengan jiwa kewibawaan dan kebijaksanaan yang ia miliki sehingga ia akan berusaha untuk memimpin seseorang ataupun per kelompok yang dapat menilai dirinya seorang yang sangat berwibawa dan yang sangat bijaksana. Dan untuk zodiak yang ketiga itu berada di angka kelahiran 21 Juni sampai dengan pertengahan Juli. Jadi zodiak yang ketiga ini adalah zodiak Cancer yang mempunyai wibawa ataupun yang mempunyai kewibawaan selanjutnya kita ke zodiak yang keempat dan kartunya adalah five of cup ataupun lima piala. cara umum five of cup itu diartikan berjuang sendiri melihat peluang yang masih ada. jadi untuk zodiak yang keempat ia akan selalu melihat peluang yang ada tanpa membebani orang lain tanpa mengharapkan bantuan orang lain. di sini ia akan selalu berusaha untuk memecahkan suatu masalah meskipun masalah itu sangatlah teramat rumit. Dan Zodiac yang keempat juga sangat jarang untuk meminta bantuan kepada orang lain di dalam menyelesaikan suatu masalah. Ia akan mencari peluang serta mencari sisi baik dari permasalahannya. Dan disinilah seorang Zodiac yang keempat akan dianggap memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umumnya, King of One itu diartikan seorang yang lebih senior ataupun yang sudah tua ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan menjadi yang keempat di sini, tidak akan pernah merepotkan orang lain ataupun sangat jarang meminta bantuan kepada orang lain terhadap suatu masalahnya. Ia akan berusaha memikirkannya dan memecahkannya sendiri. King of One di sini mengartikan seorang yang lebih tua darinya yang tidak lain dan tidak bukan adalah. Kemungkinan orang tuanya sendiri dan di sini King of Man mengajarkan zodiak yang keempat untuk selalu berwibawa dan memecahkan masalahnya dengan sendiri ataupun dengan ide sendiri tanpa mengharapkan serta merepotkan orang lain sehingga di satu sisi zodiak yang keempat akan dianggap orang lain adalah zodiak yang sangat berwibawa dan sangat bijaksana dan the full di sini menggambarkan zodiak yang keempat akan selalu melihat peluang yang ada untuk memecahkan masalahnya. Dan King of One di sini adalah seseorang yang mengajari zodiak yang keempat untuk selalu berjuang sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan dofu di sini menggambarkan zodiak yang keempat sudah terbiasa dengan kemandirian ataupun dengan kehidupan yang dijalani sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain sepenuhnya. Dan untuk kategori zodiak yang keempat itu berada di angka kelahiran. 21 mei sampai dengan pertengahan juni. jadi di sini terlihat jelas bahwa sana zodiak yang keempat yang sangat berwibawa ataupun yang memiliki kebijaksanaan adalah zodiak gemini. baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang berwibawa ataupun zodiak yang memiliki kewibawaan semoga bermanfaat. ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.